Oke, okay, uh, bagi kita main couple game question ya. Alright, topantam is bass. Oke, okay, yang pertama siapa yang sering minta maaf duluan kalau lagi berantem? Aku, nah. aku lah. Kamu mah nggak pernah minta maaf orang gitu Eh, apa? Iya, yeah, aku yang pertama. Okay, yang kedua siapa yang sering ngomong I love you duluan? Satu, dua, tiga. Aku. Semua aku dia mah nggak pernah ngomong I love you di toilet guys. Nggak, nggak kayak gitu. Iya. Aku jalan mengutar memutar yang fakta. Bener, kalau aku bilang I love you hmm. Gitu ya, Kenapa? Ya, itulah ya. Itulah, tidak tulus dia Kenapa? Dia tidak gitu. tulus, guys, tidak ikhlas, guys ya. Oke, yang ketiga, siapa yang paling lama kalau siap-siap mau pergi? Satu, dua, tiga, dia! Itu udah nol debat Lelet, guys, pokoknya aku sering tinggalin dia, guys Jadi kalau aku pergi sendirian itu bukan apa-apa, guys, karena dia lelet, guys Dia juga Enggak ya. Next ya, siapa yang lebih manja kalau lagi sakit? Satu, dua, tiga Iya guys Emang aku bener Iya yeah. oh, Gitu yeah, Sayang aku Ya aku sakit. emang takut Ya aku sakit saya. Aku kalo sakit Lebay gitu Kalau sakit tuh kayak mau merasa dia mau mati gitu ya <laughs> Sayang sakit gitu. Engga, Gak, Kalau sakit banget baru aku gak pernah mau Siapa yang lebih boros? Satu, dua, tiga, dia ya. Kamu, kamu, aku tuh nggak boros Aku mau Iya, tapi kan semua berbentuk barang ga ya, ada Iya, Iya, aku juga ada bareng, Enggak, tapi ga seberapa dari belanjaan kamu Mau disebutin ga? Ga usah Siapa yang lebih doyan nyemil? Aku. Satu, dua, tiga Aku! Nah, kita selalu kenal merata Aku juga, tapi Raffi Afarit Ahmad Ini dulu-duanya Kita berdua tuh suka banget sama Oishi popcorn. Yes! Hmm. Nih, aku mau kasih lihat nih Tiga varian rasa Ini karamel, terus ada yang coklat, dan rasa yang terbaru Ini ada Belgian butter with Cheese Cobain usaha yang satu aja, yang terbaru. Oke, ini dia, Oishi, Belgian butter with cheese, mentega Belgia dengan keju. Ini tuh rasa terbaru dari Oishi Popcorn. hmm, bersumpah enak banget. I like. I like. Ya, kan lu Ah, ah, harum lagi. Wah, ini mungkinnya apa? Ah, ini enak, enak Popcorn ya. Ini, ini baru dibuka aja, rasanya udah enak banget. Baunya enak banget, kita bikin lagi. Benar -benar hmm, ah sayang, cobain ayo cobain nak ini sini kita gak apa-apa, cobain top, enak, enak, enak kan? oisi top, mantap, is the best oisi oisi oisi oisi oisi oisi top, mantap, is best top, mantap, is best nah, rasanya gurih, crunchy, ini pokoknya cocok banget untuk temukan di rumah stok yang banyak sayang ini tuh dibuat dari biji jagung premium berkualitas tinggi jadi udah kasih tapi yang... kalau usahkan goreng-goreng, aku tenang aja udah di goreng yang kalau oh, kita ini aku, aku cuci ceria. Oke, Ya, kamu mah. Tidak apa-apa, aku masih banyak okay. Eh, by the way, buat yang mau beli, jangan lupa masukin kode voucher OJK R10, karena bakal ada promo spesial buat kalian. voucher bisa dinidim di Shopee, Tokopedia, dan beli-beli.